Cara mengecilkan perut buncit dengan olahraga sering terkendala mengingat sulitnya meluangkan waktu untuk pergi ke game? Padahal kamu bisa melakukannya di rumah saja. Ikuti beberapa gerakan mudah ini saja. Satu, leg raise. Berbaringlah telentang. Letakkan kedua tangan posisi telungkup di kanan dan kiri badan. Naikkan kaki ke atas hingga membentuk sudut 90 derajat. Usahakan lutut nggak menekuk. Tahan pose ini selama beberapa detik dan turunkan kembali kaki ke lantai. Kedua, Flutter Kicks. Berbaringlah telentang. Letakkan kedua tangan posisi telungkup di kanan dan kiri badan. Kencangkan otot perut dan angkat kedua kakimu secara bergantian dari atas ke bawah. Usahakan jangan sampai kaki menyentuh matras. Ketiga, Bicycle Crunch. Masih di posisi tidur telentang, taruh kedua tanganmu ke belakang kepala. Tekuk kaki kirimu dan pastikan kaki kanan lurus dan mengambang. Bawa siku kananmu bertemu dengan kaki kiri. Lakukan sisi sebaliknya. Gerakannya mirip saat bersepeda, tapi dicampur dengan gerakan crank di mana badan ditekuk menekan otot perut. Keempat, half plank. Posisi tubuh tengkurap dan harus sejajar dari kepala sampai kaki. Bokong juga jangan sampai turun, tekuk lengan dan menghadap ke depan. Tahan pada posisi ini selama yang kamu bisa. Gerakan yang cukup melelahkan ini akan melatih otot perut untuk menahan beban badanmu. Kelima, Mountain Climber Twist. Posisikan tubuh dengan postur full plank. Pastikan posisi punggung dan pantat lurus sejajar. Tangan lurus menahan berat badan dan kaki lurus ke belakang. Tekuk kaki kiri ke arah dada sambil diputar ke kanan. Begitu juga sebaliknya, bergantian dengan kaki kanan. Lakukan perlahan dengan mengencangkan otot perut. Beberapa cara mengecilkan perut buncit di atas bisa kamu praktikkan dan rutinkan setiap hari demi mendapatkan perut yang lebih rata. Ya, semoga informasi ini membantu.